biarlah saya seolah-olah begitu underground, gitu. benar-benar otonom mandiri. Gitu. <tik> Selamat datang di Panen Kata kali ini. Panen Kata kali ini, Kata kali ini saya membawa tamu uh, yang mungkin sudah tidak asing lagi. Di mata saya, <laughs> bukan di mata mereka, loh. Gitu, jadi oke, okay, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Muhammad Arifin. Ya, biasa dipanggil Ipin. Banyak -banyak yang mengira bahwa kita berdua ini agak mirip, ya, kalau saya pakai topi kodok kayak dia juga. Coba pakai lah, janganlah. Kenapa mereka bingung nanti? <laughs> Apa? Apa -apa. mereka yang bingung mm. nah jadi Ipin uh, <coughs> sudah semenjak berapa bulan kita masuk dalam zona betul? coronavirus, coronavirus. ya yeah. yeah. jadi Ipin sebelum datang ke sini dia sudah steril saya sudah sterilkan dia mm. sudah sudah sempat mandi kembang tadi mandi kembang mm. terus kembangnya itu kembang eh. penyirupa iya mm. tetap Protokol tetap kita harus jaga. Iya benar. Uh, Oke okay, teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu Ipin kesehariannya kayak bagaimana dan dia ngapain aja itu uh, masih ikan juga nih. Asli <laughs> gak? Iya. Iklene. ikan ikan. Bukan ikan ayam. Ayam ya. Ayam. Bakar, bakar Berarti ayam. sudah nge-record ini potong makan? Iya boleh boleh Ayuh, okay. boleh aman aman hmm, aman makanya hari ini aman buat buat bang Ipin aman oke lah gitu. terima kasih aman pokoknya teman-teman uh. nah, teman-teman uh, boleh mungkin dengar sedikit bang Ipin kesibukannya apa aja lebih sering ini sih gambar-gambar <coughs> sketsa hmm. ilustrasi oke okay. hmm -hmm. Jadi, ya uh, memang fokus di situ ya. Nah, ya, basicnya sih. Basicnya basic di sketsa ilustrasi. ilustrasi. Kan. Nah, uh, kalau saya sendiri, saya sudah tahu. Uh, Ipin, keseharannya kayak bagaimana dan dia sering mengerjakan. Uh, project-project apa gitu. Jadi, mulai dari project akibat abu sampai dengan project instansi pun sebenarnya dia sudah. No, no, no, no, no. Wih kenapa? <laughs> Adah. jangan sampai orang tahu kalau saya bekerja sama dengan instansi biarlah saya seolah-olah begitu underground, gitu. Benar-benar otonom mandiri. Gitu. Nah ini curiannya dia ini diam-diam tapi Apa? dalam. Iya. Diam-diam dalam, hmm. uh, Seberapa sering Ipin untuk produktif selama pandemi? atau mungkin proyek-proyek apa yang ingin garap selama pandemi? Seng banyak sih. Tapi seng-seng kalau perbeda pribadi tuh, hmm. dari kondisi covid kemarin, jadi kayak apa yang tetap, tetap <coughs> kegiatan yang sebelumnya atau ya. sama eh, dampak dari covid, seng terlalu pengaruh sih. Tapi sembeter <coughs> bikin juga secara finansial, nah, <laughs> saya begitu jelas, jadi semuanya lebih ke, ini sih menunangkan kesenangan saja sih. Untuk nah. selama ini. Nah. Oke, jadi udah berapa? Kalau ya kalau ada ya. ada proyek. Ada proyek baru. Nah. Proyek terakhir yang digarap? By request sih. By request. Ya. Apaan? Uh, tembok, temboknya, hmm, tembok, ya. Makanya, eh, uh, project terakhir uh, yang saya tahu itu, uh, di salah satu kedai, kedai baru, ya, di hmm. pusat, di pusat kota Ambon, di pusat kota Ambon. <laughs> ya kan? Itu, uh, tengah keramaian, ada satu kedai kopi, namanya Hadi. Tep, aduh, nggak apa-apa, sebutlah begitu. Jadi itu teman-teman kalau memang mau lihat hasil uh, dari uh, sketsanya Ipin ataupun uh, lukisannya Ipin Ada di situ, di pagar depan, eh itu bukan pagar Bukan sih. pagar itu Apa, rolling door ya? Iya, rolling, rolling door Nah itu, rolling door nya HD Coffee Nah, ada banyak lagi yang memang Ipin kerjakan, tapi uh, semuanya by request Jadi Ipin juga bisa mengerjakan apa? <tuh> custom jaket, custom jaket. hmm Jasa lukis wajah mungkin. Jasa lukis wajah. Yeah, iya, lukis wajah. Oh, Oke, okay. jadi bahan di kanvas gitu. Di kanvas. Oke. Okay. Terus apalagi lagi? Hmm, di sepatu bisa media sepatu. Sepatu. Jadi hmm. uh, jaket kanvas eh hmm. uh, sepatu. Yeah. Terus tote bag bisa ya ya. Tote bag ya. bisa dek nah uh, kaos, kalau kaos ya mending nyablon sih mending nyablon mending ya. nyablon. di mana biasa? Uh, yang kita tahu di Ambon itu ada ini apa namanya itu antero, oh, antero. tapi entah kemana itu antero itu oh, iya bisa. iya nanti ya nanti antero biar lebih jelas biar kawan-kawan di Ambon yang mau bikin clothingan bisa dibantu dengan jasa dari Antero, Antero. oke okay. nanti teman-teman boleh cari uh, jasa sablon ataupun uh, jasa merchandise Antero, ya kan? Uh, nanti linknya mungkin uh, link sosial medianya saya taruh di bawah, gitu, di deskripsi. Kita balik lagi ke Ipin, Ipin tadi bisa mengerjakan jaket, terus tote bag, sepatu, uh, lukis wajah di kanvas hmm. ataupun bayi request lah untuk teman-teman, gitu. Ada beberapa hal yang memang uh, kita harus saling support dalam uh, kondisi seperti ini. Nah ini Ipin juga sebagai salah satu atau seorang seniman yang uh, bergelut di bidang lukis. Nah, saya sengaja untuk undang dia ke sini Bagaimana uh, saya mau tanya dia untuk uh, dari awal mula Ipin lukis nih apa yang buat Ipin terinspirasi untuk menjadi seorang pelukis. perjalanan gitu ya hmm. jadi awal beta berkarir mereka harus hmm. awalnya iseng-iseng yeah. ya dari dari kecil atau sudah hobi hmm. sudah hobi terus di masa kuliah emang masih sering gambar gambar tapi pas mulai serius ada ada teman di Makassar yeah. uh, lihat beta gambar gambar nah terus saya ada ajakan untuk bikin clothing bikin oh, clothing, okay. bikin brand, brand. Bikin brand. brand clothing. Hmm. nah dari situ itu, dari 2012 Beta mulai serius uh, ngedesain, nge tapi lebih ke ini sih uh, hand drawing okay. hmm, hand drawing untuk bikin desain untuk kaos jadi dari 2012 Beta mulai geluti Sampai 2014 kayaknya 2014? 2014, 2014 baru mulai berani dicetak Oh Karena artian, lumayan lama, dua tahun? Hmm, dua tahun beta beta uh, Apa mengasah beta kemampuan kemampuan nah, Jadi uh, awal mula memang dari hanya cuma sekedar suka nah. Terus ada teman yang ngajak untuk uh, In, yuk kita kolab gitu hmm. Untuk buat satu brand ya Itu kaos atau kawas kawas ah brand kawas di Makassar Makassar ah, namanya apa itu e. kalau boleh tahu kemarin apa ya uh, temanya tema-tema ini sih, tengkorak gitu ah hardcore hardcore Matian, gitu kematian ya wah wow. apa yang gelap lah Masih. karena di zaman itu di Makassar sangat anak mudanya di sana sangat uh, apa ya 2012 sampai 2014 itu. Iya, da dari 2011 oh. kalau saya ngasal 2010 ke 2013. Namun hmm. di Makassar itu sangat metal banget gitu. Maksudnya sin metal di Makassar di ya di tahun itu sangat padat. Mayoritasnya di sana itu. Beto belum terlalu banyak sih untuk main-main ke Makassar. Tapa hmm. tau Ipin bisa ajak Beto ke Makassar atau? sembari dia pulang kampung dan ya, iya <laughs> kan? itu mau <laughs> ke mana lah ya, sheng sheng lah ya. Iya ada anak metal di sana, tahu kan? masih ada, ada masih ada masih ada, atau masih ada yang konsisten ada berkemufresi menjadi apa begitu? Ada sebagian yang menjadi anak reggae, terbagi lagi mencari jati diri, yang dari awalnya metal, metal mungkin lari ke reggae atau ke ska. Oh, jadi masih ngikut-ngikut, masih tapi metalnya masih ada Masih ada, tapi Ip... sekarang tuh Masih kuat ini sih Sinpang di Makassar Wow, simpang masih tetap ada Solid ya? Solid-solid <laughs> Nah ini nih teman-teman uh, Awal mula suka Terus uh, ada orang bikin brand Dan mengajak Ipin untuk collab Di satu project brand itu Sampai bagaimana Ipin uh, Ipin, sorry. Masuk ke Ambon tahun berapa? Eh, nah, habis ya? Hmm, iya. Pesan ini harus sampai ke orang-orang. sampai, teman-teman. Walaupun kualitas... Ya, percaya. Hmm, kualitas kualitas uh, lukisnya. Hmm. Ini sudah lama Sudah kayaknya. lama sekali ini. Ini dari beta belum lihat ya sudah <laughs> enggak teman-teman menerima pesan ini ya ini pesan terlubung dari ipin kita harus selalu pakai ini karena hmm. karena apa setiap hari kita harus menyadarkan orang-orang gitu bahwa bahwa trust no one hmm. just yourself gitu <laughs> ini nih ini yang berat ini kalau apa ini tadi yang apa yang tadi sudah iya, okay, ya oke kita balik lagi uh, apa e, Ipin mulai serius itu 2014 ya 2012 2012 nah. tapi e, untuk proyeknya itu selesai hmm. itu kan e, 2014 dua 2000, tahun itu ya 2014 baru mulai berani cetak oh, oke okay. hmm. tapi Ipin masih di Makassar itu masih iyalah nah Ipin masuk ke Ambon tahun berapa 2018, 2018? Hmm. Oh, ber berarti baru 2 tahun belakangan ini ya, ya. nah e, waktu masuk ke Ambon itu otomatis itu kan setelah studi selesai studi hmm. ya nah, e, apa yang Ipin pikirkan ketika memang sampai di Ambon gitu hmm. Ipin mau ngapain gitu hmm. selain untuk ibaratnya ketemu teman lama atau apa main hmm. apa dalam bidang seni ngopi dulu nam aduh say hello hello world <laughs> jadi sebelum akhirnya kita balik ke Ambon mm -hmm. itu. kita di Makassar kita uh... Kumpul-kumpul bekal gitu tuh, apa yang kita bisa bawa ke sini? Ya, tapi betul. bukan dalam bentuk uh, materi, hmm? bukan ya, dalam ya. bentuk fisik, tapi hmm, apa ya? Lebih mindset ke berpikir. Uh, mindset berpikir, uh, apa yang bisa dibikin di sini, dibentuk di sini, okay, ya. Uh, tapi ya lebih ke membentuk ini sisik, nah. skena, skena sekena arus pinggir, underground oh, lah ya. Nah, pun kita jenuh juga tuh. Pulang ke Ambon. Tuh, pulang ke Ambon. Terus yang di Makassar lama dapat musik-musik, rock, dan lain-lain. Sebagainya yang keras. Tapi pas, eh, pas pulang ke Ambon, sing dapat di itu. Musik. Mm -hmm. Tapi sama sekali, sing terdengar musik-musik keras di ruang ruang publik, mm -hmm. ya. jadi kan merasa sangat terasingkan gitu. Jadi kita kita cita-cita -cita kecil Nanti. gitu cari kawan-kawan yang punya selera yang sama gitu dalam dalam musik. Okay. Hmm. Hal lain hal lain daripada itu ada musik. Nah, mungkin menemukan uh, apa uh, pendamping pendamping untuk sesama seniman gitu iya itu uh, uh, jadi <coughs> ada satu kawan yang kita rasa dia sangat sangat berpengaruh di ketika beta awal pulang ke sini kemudian ketemu harus dia, ini, dia hmm. harus hmm. siapa uh, namanya sih mau kita sebut namanya boleh biar hmm. uh, ini. jadi jadi dia <coughs> dia ini solola seperti uh, pintu jalan oh, okay. jalan parbeta untuk uh, menyebarkan apa yang sudah jadi beta pun cita-cita untuk kota Ambon Manise kota musik hmm. kayak dia untuk ketemu dengan dia ngobrol banyak terus beta bisa sharing-sharing terus berbagi gitu dia punya apa beta punya apa dan kapan bisa bikin apa dan akhirnya Uh, satu yang beta sangat sangat merasa sedikit puas ketika beta ding dia bisa bikin satu project kecil dan dia bisa hadir di kota Ambon. Wow. Hmm. kita jadi penasaran ini. Hmm. Uh, siapa sih sebenarnya sosok ini, ini, ini? apa dari keluarga atau memang teman teman-teman ya? kecil? teman-teman tidak. beta baru kenal dia hmm. di 2018 ya. waktu Ambon. Hmm. oh oke. Okay ketemu di tempat kopi tempat terus tempat kopi. di hari itu beta lagi melukis-lukis di tempat kopi itu hmm. terus doi lagi duduk duduk di sekitar situ dan lihat beta atau ya. beta lagi melukis terus selesai ngelukis beta turun nah, dia dia samping beta gitu ngobrol-ngobrol-ngobrol akhirnya kayak beta rasanya kemistrinya dapet nih jadi beta bisa mulai membuat sesuatu di dia gitu. jadi pikir nih siapa <gitu. siapa ya? akhirnya beta <coughs> bisa bikin Zin akhirnya Zin bisa lahir di Ambon itu kolab kolab uh... kolaborasi jadi kayak beta sama dingin. si dia hmm. oh aku tahu nih kalau orang itu hmm. gondrong pasti gondrong gondrong gondrong <laughs> Baik, dia, hmm. dia bang jago kan? Apa bang jago? Jago sekali. Bang jago, <laughs> nah. orang-orang, kalau lihat dia bisa... kayak lele. Mm -hmm. Sok gaul dia, <laughs> kayak lele aja. <laughs> orang bisa salah mengira kalau lihat dia itu, Ish, bisa kira Dia itu bang ini, bang siapa lagi namanya? Pusat kata. Oh iya, iya, iya. Oh, ya. Pusat, pusakata, pusakata kah? Uh -huh. Iya, iya, pusakata. Hmm. Nah, perawakannya tuh seng jauh beda gitu. Sama-sama iya. orang Makassar lah ya. Eh, Makassar lagi? Iya, Keras lah ya. Keras ah, sama kan? Heeh, Daeng? Ya? Hmm. daeng. daeng. Nah, dia dia yang apa? Hmm? dia kalau dia ada yang apa? Cth. Apa ya? <laughs> <laughs> kalau daeng yang coto juga dia seng bikin coto. <laughs> Terus, ada daeng apa dede nggak? apa? deng puisi, daeng. <laughs> Dia suka tulis puisi. Deng, puisi, sah. Oke, eh, uh, iya. Jadi, kita tahu, kita tahu, uh, siapa dia? Uh, dia gondrong, hmm. dia berkumis, eh, uh, babarnya juga tidak terlalu banyak. Hmm. Dia sok gaul, kayak lele, dia. <laughs> Terus, tapi tidak sombong, dia tidak sombong. Iya, Itu aman? Tidak aman lah. Dia tidak sombong. Hmm, tapi dia susah susah tidak sombong tapi susah susah gue <laughs> <nombani>. susah <laughs> <Maya> susah <tapi>. saja <laughs> tapi dia berkarya itu yang tetap. Itu yang lebih penting tetap. Nah, sesulit apapun saya dalam hidup tuh tetap harus tetap kamu harus tetap berkarya karena ketika saya berkarya tuh saya bisa meninggalkan sesuatu ketika saya susah ya itu itu itu yang harus digarisbawahi ya. gitu Uh, mungkin kita tidak punya kemampuan untuk gitu, mendapatkan uh, finansial lebih dari uh, instansi atau pertantauan, -pertantauan. Mm, Jangan Ay, terlalu banyak berharap uh, sih Banyak orang tua sering menginginkan anaknya untuk uh, Kamu sebaiknya harus menjadi seperti ini, PNS ataupun lain, -lain sebagainya Tapi uh, dibalik semua itu Ipin pun menjadi salah satu orang yang menolak akan hal itu ya Iya yeah. kan? Iya mm. <coughs> iyalah <laughs> dan saya pun demikian nah, makanya kenapa sampai uh, kita dipertemukan begini uh, dari kelompok-kelompok uh, seniman kecil uh, mulai bertatap muka kita mulai bertukar pikiran hal apa-apa yang memang bisa kita buat untuk menjadi satu karya baru di Ambon Ipin telah membuktikan bahwa uh, dia masuk 2018 dan dia mengenal orang yang masih sempit sampai bagaimana ada teman yang uh, menurut dia itu menjadi uh, buah pikir yang sama di kepalanya Ipin dan kepala temannya si gondrong ini ya uh, uh, mereka sampai membuat zin huh? nah zin itu, pertama itu zin Ambon. pertama di Ambon hmm, orang nah, pertama yang bikin zin itu dia itu teman-teman harus uh, ini uh, mungkin Setahu saya zinnya sudah tidak dijual lagi, tapi kalau memang ada permintaan... Masih tersedia, masih tersedia Oh masih tersedia ya? Sementara masih, stoknya masih ada Oh masih ada? Jadi untuk teman-teman yang masih ingin mendapatkan zinnya ya. Langsung saja, komunikasi Oke, Pim, selama oh, saya si sudah sampai di Ambon 2018 itu Dan oh, saya si ketemu oh, si Gondrong, si Gondrong buat zin Bikin zin gitu. Terus uh, ketemu orang-orang baru iya sudah dari dari gonrung sudah, tapi buka dapang, yang, lain gitu. yang lain gitu yang lain ya hmm. sampai bagaimana ketemu juga ketemu hmm. dan buat satu uh, koloni, ini, baru ini, ya. project koloni baru ini ini proyek ini tuh akhirnya kita buka berengsekinnya ketemu bisa satu frame gitu Asik. what's up heh <laughs> <laughs> terus Pin uh, betul ingin Ipin menyampaikan apa sih sebenarnya yang uh, Ipin punya mau dan mungkin Pesan juga untuk teman-teman lain Sesama seniman hmm. Atau sesama Pecinta hardcore gitu Yang di Ambon ya Apa? ngobrol <tuk> cu <tuk> Ini sih betul pengharapan Ini yang paling mendalam ya. Dalam hati Eh, maksudnya tetap berkarya gitu tapi jangan lupa dengan Tuhan gitu okay. nah, tetap beribadah atau ingat bahwa uh, COVID ini akan singgih ya. ini tanda-tanda sudah nih jadi sudah sudah gitu. <laughs> pertama-tama dong walaupun berkarya tetap gitu maksudnya meningkatkan keimanan gitu. maksudnya, iman imun hmm, iman imun dan Moral. moral, moral, moral, aman, penuh. iman imun aman, iman, hmm. iman baik, imun baik, aman. aman, aman, aman, bagaimana, fix, fix dulu fix itu. fix, dan ah. <laughs> eh, jadi teman-teman yang memang eh, punya karya hmm. dan memang jangan dengar hip hop terus gitu, karena udah biar ini bikin karya yang berbeda berbeda Iya ipin juga punya suatu karya musik ya bukan satu banyak banyak tapi yang baru diupload baru tiga baru tiga Iyi. itu bisa ketemu di mana itu SoundCloud SoundCloud cari di SoundCloud namanya Purple Haze Purple Haze oke beta akan taruh linknya link SoundCloud ipinnya di bawah di deskripsi Tuh, bukan di bawah sini jadi di bawah deskripsi nanti Ipin punya harapan atau Ipin punya target besar apa? boleh disampaikan kepada teman-teman lain begitu Saya hmm. peta punya harapan sih ya. bisa bisa bentuk lingkaran gitu lingkaran kawan-kawan yang punya selera musik yang sama, hmm. gitu itu aja. <laughs> ya. Terus kalau untuk untuk bisa bikin event itu. gitu dan di, di event itu mungkin ya bisa bisa bisa saling menunjukkan karya disitu uh, iya contoh kecil ya Rabu-Rabu Market Rabu-Rabu ya. Market kemarin, Rabu -rabu juga, ya. market kemarin. Hmm. itu ya, menurut, menurut Beta dandran, sendiri pun dandran, itu pandangan Beta bahwa itu salah satu sistem, uh, sistem support hmm. yang luar biasa begitu hmm. bagaimana uh, dong bisa buat teman-teman yang lain yang memang awalnya cuma berkarya lewat online hmm. dan jual-jual dong karya online tapi dong bisa offline hmm. di bikin rabu-rabu market sih rabu -rabu market dan bisa dapat ke apa uh, pelanggan baru hmm. jadi bagus maksudnya kita mau bikin yang kayak gitu tapi yang datang tidak harus belanja setidaknya kita bisa bertemu dengan orang lain kita ah. bisa ngobrol apa gitu dengan orang-orang baru itu tuh yang hmm, penting kayak gitu uh, Beta ada punya sepasang hmm. sepatu <laughs> warna putih. <laughs> Jangan bilang dulu. <laughs> Oke, nggak apa, apa ya. Ini karena sudah ada. Jadi ya saya sengaja beli sepatu warna putih uh, sudah siap dari jauh-jauh hari untuk nanti pin custom di sini. Gitu. Jadi ada berapa tema yang memang Beta pengen pin, walaupun nantinya dia cuman uh, kayak typo gitu atau mungkin line art nah rasa ipin nanti bisa custom sebaik mungkin toh. jadi hasil ini nanti akan dibuatkan video <laughs> Ya, saya akan buat video ee, bagaimana ipin custom sepatu di next video berikut teman-teman uh -huh. nanti boleh cek tenang ada loh tenang ini kalau eh, kawan-kawan support system <laughs> hati-hati kawan-kawan karena support sistem tetap saya tidak mau hanya jangan untuk... karena uh, alasan pertemanan wow. wow kalian rugi bandar <laughs> <laughs> semua itu ada harganya kawan. nah uh, tetap kita harus menghargai bukan hanya dengan uh, cara support itu penting hmm. Hmm. tapi bagaimana kita harus memikirkan Uh, finansial dia ke depan kayak bagaimana hmm. berkecimpung di dunia seni hmm. gitu. uh, walaupun jalur kita beda ya saya menulis ataupun hmm. saya berkuisi hmm. gitu. tapi Ipin juga punya seninya seni melukis hmm. gitu dan lain-lain nah itu <tuh> kita coba collab aja bagaimana nanti ada tulisan saya di sepatu nanti dan Tulisan itu akan Ipin buat Menjadi sesuatu yang baru ya Saya tidak mau Karya ya. masterpiece Wow Serius? Hmm. Ini setelah saya baru pakai ini dua kali hmm. Hmm. Sudah merasa bosan hmm. Ya, kalau itu memang sepatu Untuk ini ada karena beta Teman-teman ingat Kalau yang punya barang atau apapun yang hmm. memang bisa Ya tembok-tembok kamar kalau mau di custom juga bisa hmm. Sesuai, adalah nanti ini boleh keluarganya bisa nanti. Kalau memang mau kontakipin langsung aja ke Instagramnya dia. Hmm. toh nah, apa namanya Instagram? Sudah, nanti kasih di deskripsi saja. toh oke, okay. hmm. baik. Kunci tuh ya, kunci. kunci. Makanya jangan kayak lele, kamu hmm. <laughs> lele sepakat. Oke, okay. hmm. ya, kita sudah berada di ujung pembicaraan ini. Hmm. Okay. Thank you untuk sudah datang, sudah duduk berbagi terus kira-kira uh, uh, nanti ada next teman-teman lain yang bisa duduk di kursi ini atau mau kita ngobrol di tempat lain. Apa ini, ini namanya kursi apa ini? Kursi. kursi... Ini, ini kursi, kursi kata. Kursi kata eh? ya? Iya. Kursi kata. Bukan anu Iya, kursi kata. Kursi kata. sini tetap bicara. Bicara. Hmm. kita bakar, bakar ya. ini kita bakar bakar ta. jadi mau laki-laki perempuan akan sama halnya di kursi yang penting trust the world oke sampai berjumpa di video berikut next berikut dengan talent yang berbeda dan orang yang punya cerita lain punya inspirasi lain teman-teman akan mendapatkan Hadiah, yang mobil gitu. uh. apaanza? <laughs> hati-hati loh. <laughs> Terus, uh, itu aja saya rasa. Teng, hati-hati. Hmm. Nah, jangan sembuhkan. Yeah. Aman ya. Hmm.